اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد alaihis-salam alhamdulillahi rabbil alamin nahmadu wa nasta'inu wa a'malina amma ayyidul fala hadiyala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi Ajma'in amma ba'du Saudaraku, dimanapun berada, penikmat channel asam semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku sekalian dijauhkan dari segala mara bahaya. Jika yang ada di dalam kondisi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga saudara dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, mengalir rezeki dari segala penjuru. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku Dimanapun berada Yang bertemu dengan video ini Sebelumnya Mari Atau silahkan di subscribe Kemudian di share video ini Sehingga Saudara kita yang lain pun Bisa Menambah ilmu Menjadi tahu Kemudian di kolom komentar silakan ditulis doa-doa dan harapan-harapan saudaraku sehingga bisa kita aminkan bersama Saudaraku dimanapun berada Perjumpaan kita kali ini membahas tentang Doa untuk mengobati segala jenis penyakit Doa ini diambil dari Al-Quran Berdasarkan sebuah kisah Yaitu kisah seorang Nabi Yaitu Nabi Ayyub alaihissalam Doa ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 83 <coughs> Saudaraku Satu hal yang harus kita sadari Kenapa Kisah Atau peristiwa-peristiwa Nabi yang terdahulu masih ada ditulis di dalam Al-Quran Inilah kunci sebenarnya Kenapa doa-doa Nabi yang terdahulu Masih Allah munculkan Di dalam Al-Quran Tidak lain tujuannya adalah Untuk diambil pelajaran Untuk diambil hikmahnya untuk dimanfaatkan untuk kita pakai hari ini, saudaraku. Jika ditimpa musibah, jangan pernah mengeluh. Itu merupakan cobaan dari Allah kepada hambanya. Lihatlah, kisah Nabi Ayub yang mendapatkan musibah atau cobaan begitu berat. Penyakit yang luar biasa, mulai dari penyakit dirinya hingga keluarga dan hartanya. Namun berkat ketaatan, keimanan dan kesabarannya, beliau diangkat derjatnya. Nabi Ayub selalu bersabar dan tetap berdoa kepada Allah. Nabi Ayyub berprasangka baik. Nabi Ayyub tidak berburuk sangka terhadap cobaan yang Allah berikan. Ibn Qayyim mengatakan doa yang disampaikan yang dibaca oleh Nabi Ayyub mengandung nilai-nilai ketuhanan. Menjelaskan seorang hamba menampakkan kefakiran dan kebutuhan kepada rohnya dalam kondisi apapun, kecintaan kepada Tuhan, bertawasul sifat Tuhan yang Maha Pengasih. Nabi Ayub tetap bersyukur di samping memohon kesembuhan kepada Allah. Saudaraku dimanapun berada Doa Nabi Ayyub Tersebut adalah Inni masaniya wa anta arhamur rahimin Inni masaniya wa anta arhamur rahimin Artinya sungguh aku ditimpa mudarat Dan engkau maha penyayang diantara para penyayang Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ayub. Meski diberi cobaan berat Nabi Ayub tetap berdoa kepada Allah Kondisi dalam kondisi apapun kecintaan kepada Tuhan diakui pertawasul sifat Tuhan yang maha pengasih. Saudaraku dimanapun berada, Nabi Ayub yang selalu berdoa hingga dikabulkan oleh Allah karena bersabar menghadapi cobaan dan istiqomah berdoa. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Ayub mendapatkan istri yang lebih muda, mendapatkan anak dan hartanya Allah kembalikan dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Demikianlah saudaraku kisah Nabi Ayub sekaligus doa yang diajarkan Allah kepada kita melalui kisah Nabi Ayub ini penyakit apapun kondisi apapun seandainya kita tetap berdoa meminta kepada Allah pasti akan Allah kabulkan dengan syarat tentunya jangan mengisi perut dengan yang haram lakukan doa dengan istiqomah Lakukan setiap hari secara istiqomah, yakinkan hati pasrahkan diri. Insya Allah, doa akan terkabul. Demikian saja, saudaraku, silakan diamalkan doa Nabi Ayub tersebut. Semoga segala penyakit, segala kesusahan, dan kesulitan yang Allah timpakan segera diangkat. Dan dijauhkan dari kita semua Dan diganti dengan Kebaikan-kebaikan Yang menurut Kedar Allah Sangat baik mungkin saja akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh